Selamat datang di 60 Detik Plau Sports. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe, agar terus mengikuti beritanya. Real Madrid akan menjamu Barcelona di El Clasico. Tiga hal syarat agar Barca dapat mengalahkan Madrid, atau minimal menahan imbang tuan rumah. Pertama, mainkan Frankie de Jong sejak awal atau minimal sebagai cadangan dan segera masukkan bila keadaan membutuhkan. 2. Perbaiki pertahanan Kropos Barca. Piqué dan Eric Garcia perlu diistirahatkan karena beberapa kesalahan elementer, cederanya Kristensen, Araujo, Koundé, menambah beratnya pertahanan Barca. Duet Alonso dan Balde mungkin lebih tepat saat ini. 3. Rafinha dan Dembele harus lebih kontributif dalam permainan. Rafinha dan Usman Dembele masih belum konsisten dalam beberapa pertandingan. Ousmane Dembele masih perlu meningkatkan finishing guna meningkatkan produktivitasnya. Sementara Rafinha butuh konsistensi untuk menghadapi Madrid di Bernabu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.